Salam token bosku. Kali ini ini bosku, saya akan coba ngulas sepeda listrik. Ini sepeda listrik lipat punyanya punya nya Uwinfly. Uwinfly yang kalau orang nggak tahu bilangnya FRRX bosku. Cuman sebetulnya bukan. Ini Elektra. Ini keluaran yang pertama. Ada juga kalau dari pabrik sih bilangnya gampangnya LB1 cuman kalau tipenya sendiri memang Electra LP 2 nya kan Gatra, LP 3 nya yang terakhir yang Petra kalau yang Petra kan sudah ada di video sebelumnya kalau ini yang generasi pertamanya lipat dari Winfly, Electra kecil bosku kecil tapi enaknya ini kapasitas baterainya bosku, kalau dari yang Gat. yang petra, petra itu kan kalau nggak salah kapasitas baterainya 7,7 kalau nggak salah bosku ya lupa saya kalau yang ini 15 ampere bosku, 48 volt 15 ampere kapasitas baterainya, sudah lithium ya ini baterainya terus untuk motor powernya masih 250 watt coba dicek ya masih 250 watt terus untuk kecepatan maksimalnya itu 25 km per jam untuk jarak tempuhnya kurang lebih 50 km cuman ini meskipun karena mungkin karena kecil itu bosku ya jadi torsinya kayak kerasa gitu loh bosku karena kecil itu tadi loh ini bisa sampai standing bosku ketika gas awal bosku jadi yang nggak bisa menggunakan dia pas langsung kayak standing gini. mungkin karena unitnya kecil banyak kecil itu yang bikin torsinya itu kerasa bosku nah terus bahannya ini masih besi bosku Oh aluminium sudah bosku ya yeah, sudah pakai aluminium alloy jadi ringan ringan sih bosku Terus lanjut bosku ya, untuk tadi kan sudah kita ada music sedikit tadi sudah sampai jarak tempuhnya. Terus ini, ini banyak dia bukan bantu plus bosku ya, dia masih pakai ban dalam, ukurannya 14 kali 1,25 bosku. 14 kali 21,25 Nah ini kalau untuk remnya Oh iya remnya bosku Dia sudah pakai cakram depan belakang Remnya remnya dulu Nah Cakram depan belakang Standar cuman samping aja Ini ada shockbreaker depan belakang nggak pakai belakangnya nggak pakai bosku nah ini ada indikator baterai di sini nah, ini kalau nyalakan ditekan ini dulu bosku ya ini phone holder buat handphone ini lampu ini bell ini kalau yang belakang itu subrekernya bukan bukan di unitnya bosku ya tapi di ini bosku ini sudah ada subrekernya jadi dudukannya ini ini sudah ada subrekernya bosku loh jadi subrekernya di sini ini bosku ini pengatur tinggi rendahnya dudukan bosku ya setir juga ada pengaturnya di sini jadi bisa dibuat dewasa atau anak-anak, maksimal bebannya itu 100 kilo bosku. Nah ini belakang ini bukan buat boncengan bosku, cuman buat naruh tas atau barang-barang kecil di sini nanti bisa ditali gitu. Ini tempat botol minum. Nah ini unitnya bisa dilipat bosku. Nah diturunkan ini ditarik nah ini posisi ngelipatnya nanti kayak gini ini dilipat juga kalau mau dilipat masuk mobil nah ini juga nah ini posisi lipat rangkanya nah ini usahakan hati-hati, Bosku. Ya, ini harus di bawah, Bosku, kalau mau dilipat, Bosku. Sebentar. Ini harus dibawa seperti ini. Nah. Ini posisi terlipat, Bosku. Lipatnya gini, tinggal diangkat. Lumayan berat, Bosku. Mungkin Kisaran 30-an kilo ini bosku Berat, berat, berat Cuman yang penting kan bisa dilipat Masuk mobil, dibawa kemana-mana Kalau misalkan ingin liburan, traveling Atau main ke rumah saudara Atau mungkin kan habis ini kan Hari raya bosku Bisa tuh kan dibawa ini Untuk pulang kampung kan bisa dipakai Di kampungnya sana ini posisi kembalikan lagi ini posisi kuncinya di sini nah kunci nah ini kalau orang Inggris bilang ready for use cuman bisa digunakan kalau bahasa Indonesia nya bosku kalau bahasanya saya di sini di Malang wis kena di nah siap di nah cuman bedanya yang sama yang di keluaran terakhir LB3 yang Petra itu selain kapasitas baterai ini bosku yang beda kalau yang Petra itu ini sudah ada 8 percepatan kalau nggak salah. 6 atau 8 gitu. 7 kayaknya, Bos. lupa saya. 8 8 8, Bos. 8. Sudah ada 8. Oh, 7 percepatan. Iya, Bosku, ada 7 percepatan. Di sini ada 7 gear Kali ini cuman tunggal satu aja. Nah, terus kan kalau misalkan sepeda kendaraan listrik ini kan kalau kena hujan kan, ketika berhentikan gak disarankan. Kalau buat jalan monggo silakan. Nah kalau misalkan parkir nggak ada tempat teduh ini tinggal diambil baterainya aja bosku. Ini bukanya di sini. Ya. Ini ada penguncinya, tinggal tekan ke atas. Nah, ini tinggal penguncinya sini ini. Lah ini kalau ini sudah tinggal diangkat tinggal cas di dalam enaknya gini posisi controller sudah aman di sini, sudah tertutup jadi kalau misalkan di parkir kondisinya hujan ini aja dibawa bosku atau mungkin kalau mau ngecas kejauhan dari stop kontak di rumah ini tinggal bisa diambil kembalikan lagi bosku Nah, yang lucunya itu unit ini bosku ya. Ini tak kasih tahu. Lucunya itu di sini bosku. Di remote ini. Jadi remote ini nggak bisa digunakan ketika kontaknya nggak on. sedangkan kalau kondisi kuncinya ini on. Nah, seperti ini. Ini nggak bisa diambil. Jadi mau nggak mau kontak harus nancep kalau mau pakai remote-nya. Nancep seperti ini. Lah, ini baru bisa kita gunakan. udah nyala. Matikan karena ada remote juga pakai remote. Kalau pakai kontak nggak perlu pakai tombol itu, Bosku ya. Nggak perlu pakai tombol ini ketika mau nyalakan. Nah, terus kalau pengamannya ya di sini ini. Nah, ini nanti pasti bunyi. Nah, tapi syaratnya, kita matikan bosku tapi syaratnya ya memang itu, kontak ini harus nancep jadi kan konyolnya situ. terus lagi, juri-juri seperti ini bosku yang baterai-baterai portable di luar gini. ini kalau misalkan kita kunci nih kita kunci, kita kunci ini bosku ya nah terus, mas itu kalau ketika udah di alarm gitu aman nah nggak aman bosku, kenapa? nah ini kalau misalkan diambil ini Nah, ini udah gak fungsi jadi tidak jalan jadi ada plus minusnya bosku ada plus minusnya antara unit ini dengan yang petra jadi keamanan apa mas kalau model-model lipat MTB seperti ini pengak keamanan tetap yang kita sarankan pakai seling itu loh bosku seling yang beli-beli di toko-toko sepeda itu yang ada gemboknya yang kayak dari rantainya yang kayak dari selang itu yang ada tutupnya selang ya pakai itu jadi buat keamanan jadi mungkin sekian sampai sini dulu bosku ya untuk review sepeda tipe elektra untuk harganya harganya di harga ecer toko harga ecer toko yang direkomendasikan dari pabrik itu di angka 8,9 juta mungkin sampai sini dulu bosku, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan info pemesanan, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di deskripsi jangan lupa bantu channel ini berkembang jangan lupa share, like share dan komen bosku salam token bosku